orang-orang secara ilmiah tetes ulama Nusa alim-alim eh itu mesti dua niat takbe takbe ngelak-ngelak barang ya terus tenanan, nak muci barang ya tenangan nasuh sana sorry termasuk tipikal ulama nak ngeyak dunia untuk ngamek ini uswajan jenis yang tentu di setia ngoten tapi memang itu jahat ruang rapati ngungseng dunia tapi secara ilmiah itu ada problem problemnya adalah faktanya pesan akhirat mau-dak mau harus lewat dunia kueso nyumbang mejid yang di dua nyumbang fakir miskin yatim yang di dua sehingga dawo dawo yang mengkritik dunia itu butuh sarah termasuk oleh Sehnawawi Banten atau oleh ulama pun sarah supaya seimbang mati seimbang itu ketika dunia dikritik itu dunia yang apa Ketika akhirat dikritik tuh akhirat yang apa? Akhiratlah itu kadang dikritik, Bu Ulama. Soale ana wong istighfar terus saking wedine mati suul khotimah. Ucara kalau dadi gurune ya tak pihak kan tenan. tenan. Karena istighfar to itu tidak solusi. Biaya -bia piye donya butuh pengajaran. Faham nggih buta soda. terus kowe apa yen khusnul khotimah mu istighfar to usanate ning ndi? Ra enak medit istighfar. Kyai Alim ra Stilfar, cak nom-nom cukup apa? eloro, baro cukup. Stilfar, fucunya kelaparan cukup. Stilfar, mesti tak buah yang mau disandringan. Artinya, makanya sampai Imam Ghazali nghentikan, Kue nak mau ayat Qur'an ketikan terang layat no ayat ayat ya penggeran koiling akhirat. Wih, rapa kali akan tiba tiba akan sangat egois, tiba no, tiba Akan sangat egois lan kula yen ora seneng ana wong amanungas nangis akhirat ya ora seneng. Akhirat sing endi sepu maksudnya? Akhirat ketakutan apa akhirat gulih ridane Allah. Nah, koe gulih ridane Allah ya nek maca tasbih sing fasih. Misale koyo misale Allah crito ning dadi piyambak. Nggih, misale Allah crito ning dadi piyambak, misale afaruaitum ma tumnun aantum dakhluqunahu am nahdul khaliq. Koe kok ora mikir mani sing dadi wong iku sing gawe aku kok gue seperma sel sele sing gawe aku pokoke terus kowe nang ngeling neraka kepangeran ora seneng kowe tak terangno ilmu kok malah nangisi neraka iku kriminal itu Akhirnya apa orang tidak mengenali Allah hakqa makrifati orang enggak kenal Allah kapasitas Allah kaya apa muk mergo terobsesi akhirat ngene jari Imam Ghazali termasuk pintar setan wong nak salat maca Quran dielingno akhirat akhirnya lupa ayat sing di Cah, padahal ayat yang dibaca itu muji-muji Allah saya tidak peduli Alhamdulillah Robbil Alamin ini kan kita bangga bahwa segala puji milik Allah dan Allah itu Tuhan semesta alam orang-orang itu -orang sekuat Allah tidak ada selain Allah kecuali dalam kendali Allah tidak ada sesuatu yang di atas Allah harusnya ini hatimu kan ngono. malah ora saya pasti sementing suarga sementing suarga Rabbil Alamin yang dimaknanya ini Rahman Rahim yang kurang ajar dan yakin kita jamin nah seperti itu itu tidak boleh Artinya kita yes melainkan tidak orang baik orang yang demi akhirat ninggal dunia dunia demi akhirat semuanya harus terkontrol. Uripku KB lita alamu an ala kulli shayin kadiru an-nawah kota atau fikul shayin ilma Jadi KB penjelasan ilmiah agar kamu berkesimpulan seorang lagi semua kejadian di alam raya ini agar kamu kesimpulan berkesimpulan lita alamu an-nawah ala kulli shayin. Kadir bahwa Allah kuasa, waknawaah kau ahad atau begitulah disain ilmu, dan Allah itu luar biasa pengetahuannya. Tapi ya baikku ya bu simpelnya, no, ya mang. Mana wong sing solap nongas nangis nang akhirat itu cara jadi wali amatir. Mungkin kok ya malah ora. Karena tadi apa ya haknya Allah itu ndak ada dia hanya nangisi dirinya nang lebu swarga. Kau no komitmen ini blas sampai bengiran. Itu tidak boleh seperti itu. Meskipun ya soleh dibanding ngomongin dalan-dalan ya soleh. Tapi ojohnya ingin soleh wong alim-alim ora kelasin. Karena tadi itu masyur itu di kitab ada buril Quran itu. Itu ulama-ulama ini kan. ojo geman kue demi iling akhirat menikalkan ayat yang sedang kamu baca. Sementara ayat itu fiha mahamid wa fiha tasabih wa fiha takbirat. Sementara ayat itu ada pujian-pujian kepada wa Ta'ala jadi misalnya Allah memaklumatkan dirinya, ma inda kumyan faduwa ma inda wohibak. Apa yang memiliki itu Sing dihilang. Sehingga akan sifatnya Allah atau apa-apa yang ada pada Allah. Misalnya Allah di sifat qadir, berarti selawasi Allah. Gitu. Qadir, Allah di sifat alim, selawasi Allah ya alim. Sekali sesuatu itu inda Allah, misalnya ikhlas, ya akan afetit. Ya gue pikir, oh, wahai kau abaya tu sementing kulo melbu swarga gusti semuanya. Ya wujudalaaikum alaikum warahmatullahi tersinggung. Masuk wow, tolonglah jus artinya sementing kulo melbu swarga. Ya kelakuan kelakuan dulu macam Jadi ya yes, proporsional saja bagas akhirat ya terus kita minta supaya Husnul khotimah. Nggak nifati Allah, jaluk supaya Wong sing ma'rifatullah rifatih, jadi sampai kita melebu ayat wa maha qadaruh wa ha haqqa kita tidak bisa menghormati Allah sesuai kapasitasnya naman Allah, gak fase. jadi saya sampai menurut saya, saya sangat senang, bagaimana saya saya sangat senang, karena saya sangat senang, karena saya khawatir menghormati Allah, tidak menghormati Faseh jadi orang yang menghormati Faseh, menghormati Allah wa ta'ala, meskipun kita sebagai manusia kita ya, ingin menghormati <noise> <unintelligible> <hesitation> <hesitation> repot, <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> paham ya, jadi <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> Imam <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> setunggal. <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> Imam <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> ada <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> asyafiq kalau tiap berdiri lem ini bu, sering kalau wajah guna muci pangeran niku, beliau cerita orang-orang baik seorang lagi beliau cerita orang-orang baik ketika beliau cerita orang-orang baik terus cerita roja yang Allah Di antara kalimat yang enggak fa'intan takim minnifalastu biayisin sendiri setelah muci, -muci Allah uh, apa setelah muji-muji Allah itu Allah Laqad mananta anta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka huwa dzul ala'i wal qudusi. Saya tahu betul ya Allah bahwa Engkau itu zat yang pemberi nikmat dan Engkau zat yang Maha suci. Terus beliau ngendikan wa ma taqallabtu min naumi wa fi nati illa wa dzikruka fa nanfsi wan nafsi. Wa Kula nak badhe takol Taqallab iku badhe tilem mulak malik. Imam Safi, ya, sini kau ya, kue nabi turu raih so, tapi kau kan mikir utang, mikir kasus-kasus semua ini. Imam Safi, nabi turu raih so, perkara ini antara ini buat pangeran. Wong kok Wongko abi turu, wongko aku ralal di pengiran, tapi wongko ora turu, wongko aku raih sirah. Jadi tak lap tuh, takut. Tapi tolong coba kelibatkan, turu kelibatkan, tapi kelibatkan imam Safi ilho, coba yang menoboy aku dikundikannya wa ma kolab labtu naumi wa fisi nanti illa wa tigru ka behinan nafsi wa nafasi kulo geribakan raiso satu di merga eling jenenganu ubinan nafsi antara jiwa saya wa nafasilan ambekan ampegankulo disambekan jadi tasbih, ampeganku jadi tasbih mulai ini naumul alim tasbih, turunnya orang alim tasbih rokok kuih betul rokoan rokoan terus korang ngantuk nganti tangannya kopok terus miridahnya gak suhan waduh Innalillah dengan kau, nopo ngurip ngono? Hah, belum serapakah tua alit ya, bang? Tapi, kalau es, es buka-buka, es pura-pura pengiran, erak sepura, erak bopo, kelakuan yang on. Terus, dia antara si irek ini, ketika mu cimi terus. <saacungan> fa'in tantakim minni falas tu biayisin wa'in kholat nafsi bijur min jahannamah ini aku mau coba nganti hari fa ini fa'in tantakim minni, engkau zat yang sangat sayang pada saya kalau suatu saat engkau menyiksa saya, tantakim dari kata niktum mahkuman dan seksa falas tu biayisin, aku mau dengarah putus asa sampai rahmatin ini wa'in kholat nafsi bijur min jahannamah meskipun karena salah saya, saya harus di neraka tapi saya di neraka itu sesuatu yang terkait saya. Saya ini enggak hal yang abadi. Tapi rahmat jenengan hal yang abadi. Kalaupun saya tetap di neraka, saya tidak akan putus asa dari rahmat jenengan. Jadi Imam Syafi'i itu orang yang sangat-sangat sufi. Jamaah sing mbok royo Imam Syafi'i ahli fikih thok. Ngono fikih iki ora paham toe. Di Imam Syafi'i sama fa in taqim minni falastu bi'ayisin wa in nafsi bi jahannam. Sampai seperti ini, terus beliau mulai muji-muji pengirahan, wong wong apa itu apa? Fasikhan idha ma kana fi zikri robbihi wa fi siwahu kana fi luwaro a'jama Orang apa itu apa? wong yang fasih ketika muji pengirahan, jadi orang wong kiai mulang, orang-orang muji pengirahan kok fasih, wong apa itu? Tidak faseh muji akhirat, fasih muji swargo, yuhh jasa Pengguna suaraku dah bau puji, mungkin dipucai oleh rawani wajo. Ni suaraku wajo halal kabeh, kak cerewet kabeh, kak butuh belanja kabeh. Pengguna dah bau puji, mungkin muji akhirat ya, biasa pakai standar. Tapi nak muji, oh buah fasihan idamakan, tapi dikirim, pilih orang yang sangat cakap ketika muji pengiran. wafi fi masih wah, huvi luar, roka tidak bakas barang liyo wah aca, mah aca, berapa jadi itu lah kita ini punya imam-imam filfikhi, Imam filfikhi kita adalah Imam Safi, tapi beliau juga Imam sing Ahlul Ma'rifat jadi beliau punya diwan yang di semua itu muji-muji pengirahan santai akhir hayatnya itu siiran siiran-siiran yang ditulis Imam Safi, biasanya enggak ditulis beliau ditulis murid-muridnya di akhir hayatnya jadi kalau nanti Anak gulo, baju gulo ini ada satu dua, sih, tak lengah-anggah balo saya di animo safi, merki, kenapa kita baru, rokok ya kue, ana toko, matap safi, cepulik ketuanya, matap sing di, matap nopo, matap sing di, munabuni ano tora jelas nopo, jadi ma safi, sangi pangeran, otan, eee, lakot mananta ala kolpi, jadi lakot mananta, teman-teman paring panjenengan ala kolpi, ing tasih hati engsel, di makrifatin kelawan siji pengertian bi an naga jiniku saat ini panjenenganiku dul ala iku pangeran sing dua ini biro-biro kene matan wal kutsi lansifat sing bersih songko salah ya allah pemberian engkau terbaik kepada saya adalah karena saya berkeyakinan bahwa engkau adalah tuhan sing dul ala yang banyak memberi nikmat tapi sing disyukuri mamsafiora kok nikmati makrifatna allah guzul ala jadi lah, mananta ala kolbi bima'rifatin bi anna kawawudulah jadi, aku nah, kan gak syukur biya Allah mergokoh untuk nikmat makomam kan nikmat Shafi, gak ada syukur biya Allah mergokoh ngerti apa? jadi syukur pertama itu, lil makrifat ma'rifat itu, wah lagi syukur kesekian mergokoh di duit yaitu imam hmm, imam Shafi pengikutnya, wah alam nah ilmu itu akan dikontrol oleh oleh ulama berikutnya. Jika ya, mau misalnya dunia dikritik TNTan, ternyata dunia itu juga ada sisi baiknya. Kue nganti ya yo Barokai referensi perilaku kamu di dunia di dunia. Kue ngeritik dunia teman-teman masjid dibangun by madrasah Makanya Imam Sofiyan Asori ketika ngeritik dunia mesti diluruskan sama sare-sarenya. Ya yang dikritik yang perlu di kritik misalnya dunia itu jadi alat keburukan tapi nak misalnya jadi alat kebaikan nikmatil mati ya tuat dunia kendaraan terbaik adalah tu du, dunia maka gunakan yang baik tu belihkum maka akan sampai akhirat secara benar jadi ya, misalnya aku saya ki urip ah rib, aku tak mau jauh tauhid mumpung pergi urip tak mulang mumpung pergi urip tak virulwalitan mumpung pergi urip tak berpihak ibu mumpung pergi urip tak ngirim santri itu namanya dunyong dipakai alat irtikhal. Kalau dipakai alat seperti ini, nikmal mati yaitu adun adunya. Fartahiluha tubal lihkum al'akhirah. -ah. Al Imam, Imam Sayyidina Ali ngerti kan adunya darusidkin iman sadaqoh. Dunia itu tempat kebenaran bagi orang yang bisa mengelola secara benar ya karena tadi, seperti misalnya dunia ini para wali kalau Shabu Qadir Jelani, Imam Syafi'i sauri perempuan ini dunia udah ada apa para wali memaklumatkan kebesaran Allah memaklumatkan kebenaran es memaklumatkan kebenaran hukum-hukumnya Allah berarti dunia bagi orang-orang baik apa? darusidkin apa? darusidkin tapi bagi orang si tukang bodoni ini bodoni, kok bodoni ini, kalau bodoh ini ditutup bodoh ini menang, itu ya apa? jadi intinya dunia karek sengelola, yang karek senggol. itu namanya Sarah. Sarah itu mengkontrol semua dawuh-dawuh matan sing berlebihan. Lah gunane Sarah itu apa? Menyeimbangkan lagi, Menyeimbangkan lagi oh proporsinya gini. Ya kayak Quran lah. Quran itu memang mau tidak mau harus ditafsirin. Ada saat dimana Allah tuh ngeritik bojo. Bojo dikritik. misalnya, inna min azwajikum ma'uladikum awaladikum wallakum. Bojomu musuhmu, bojomu anakmu kadang-kadang ya musuh ciri khas musuh adalah menghalangi dari kebaikan ya, bujumu menghalangi kau kebaikan kan yo bolak balik pengamal rawani apa apa rawani nah ya, itu napas sisi itu ya harus dikritik disebut adual lagum tapi ada sisi sisi di mana istri itu dipuji pengiran awan oh, adarani bujugo swargo yego nigo ne ayat Wawaw ayat ilal jarnati wal maqfiroti bisnis jelas gus jelas saudara dibujuk suwargo kan wala amatum mukminatun khairum memusrikati walau ak jabat gum saat terusnya saat terusnya tuh ulai kaidu na ilan nar wong wong kafir seng buat dadi ano bujuk misalnya orang no Islam kok ragu wong kafir ujarin beneran gue ulai kaidu na ilan nar kau orang non muslim gue pod podogaro kau ajak-ajak merok merok, terus allah ada wah wah kaidu ilal jannah tapi allah ngajak gue gue ngawi ini mukminah lah kawin biar orang bedok mukminah gue orang istilah no ilal Jannah, Jadi dia nak muji sudah lah itu. Tapi neng konteks pas berperilaku surgawi. Nah pas berperilaku mulai gue, orang di darah ini yo aduan. Nah kue kue kalau bujumu yang ono, kadang yo ya, aduan iblis, wadang yo ya, kue wali tenan. Wah sadik ke apa ya tak rumo ono. Aku mumpung lagi usul, <guluh> usul bamu. <guluh> Habin dine pokoknya ngaji kuncene to cek dawe Allah cek Rasul cek ulama <laughs> nak ono zamud dunia nenyak dunya ya dunya sing perlu dinyak yaiku dunya sing mbok ngurusi syahwat apa dunya sing mbok ngurusi syahwat nafsu nak ono dunya dipuji ya dunya sing youtube di hukum al akhirah sing iso nyampe ana ah. kuwi ya kok kiai lah kadang suantri wae gak nalar dalam banyak hal sandi aku gak nalar misalnya di kongkong kadang paham, manong jengi buja, tapi kadang dibuci-buci zaman akhir api-api uangiku sandi lah itu kan proporsional semua kalimat itu pasti apa propor sional misalnya ono wong muji khafid. mau hafid itu tuweh apa ingin ini merkoi sing jiu gua apa lah nikurani aku hafid, kadang lama yang ngerti, kau artinya hafid agak faham banyak kadang kenaman danur atau ngaji, umpah ngapa loh dok, ya, kayak -kaya seperti itu kan ada apa proporsinya ada apa ada proporsinya. Ya sudah seperti itu tugasnya seharusnya. Tugasnya seharusnya. Makanya ketika Sufyan Aswari menyak dunia saya senawai di benar. Ini loh saja. Ini kurang perlu dinyak kabeh nak posisine ini ini ini ini. Tapi jadi seharusnya seharusnya. Apa? Jadi apa? Seharusnya seharusnya seharusnya. Inna min aswajikum wa'olatikum aduwal lakum Istri bisa dikatakan musuh, ya kalau menghalangi dari kebaikan. Karena penghalang kebaikan berarti posisimu musuh, ya sudah hanya dalam konteks itu, tapi saat bujumu bujak jamaah gelam, hormat anak gelem, bujak hormat santri gelem lah ini kategori ini ya Wa yad'u ilal jannati wal makhwirati bitni, ya sama nabi yang mengkritik ngwidok yang tidak tapi ini sekali muji ya, dunyaiku mata wakhiru mataiha iha almaratus shalikha, ya yes? sudah seperti itu semuanya itu ada konteksnya, semuanya ada mawadiknya Ya, gue kuwi Bapakmu deh, ngono kadang ngilo puji-puji dhe wong kok gantengnya ini ngene wong kok wali ngene wong melarat kok iso syukur sewali tenan bareng rokok ra duwe ngenes wah rasidho wali wong ra duwe barang mekroh kok ngenes sak sirep kas wali blas tapi kadang-kadang ya syukur terus wali tenan kok kire kok iso syukur tapi bareng mau ra diri rokok kok ngenes wah gak wali blas wong kehilangan bolu seton kok kok ngen. Polisi to ndelok sing ngaram narakok, nak ndelok rokok. Polisi to. Ujo setan, kok kapan ora urus. Nak ndelok sing alat rokok, ah ana ana kudu mau untuk ono setan kok nguyuh bareng. Serway pat kiai-kiai, kok dua kelompok besar sing alat rokok yo kiai-kiai top mbah makrusal iku yo rokoan, gak kaya wong alim-alim top yo age sing rokokan. Wong alim-alim top wali kelawanan atas sing ora seneng rokok yo akeh. Iki mileh ndi? Aku cek di dhisik kono wali terkenal men rokokan. Salah sil kiai sing wali sing ora rokok iku ngenya. Amun-amun eling pengiran kok ngebal ngebuli pengiran. Nak wong kan yakin bengiran itu istilah noneng arupi. Agora muni neng arupi istilah noneng arupi. Wong nak solat rauleh ngitungeng arupi. Cewena pipi fa ina wohak ipela wacihida solat. Kau wohik ketika wong. Sagi kebal kepel Singkat cerita wali sing rokok ikukruung. Capi ena wohleh sapi makanin. Wohik wohik wohik wohik wohik wohik wohik wohik wohik wohik wohik wohik yang melati, awalnya saya bimbangkan, utama, oh no, ya, tapi yang jelas itu rokok lain, suat dipuji dalam konteks ini, suat ibu ci, ya, e cuma wong wong itu terus. wong kotor, dengan dani rokok terus mati, kau rokok itu membunuh tapi wong ini rokok itu sudah di, gitu ya, aku nara rokok malah mati, coba, mendarah, mendaging. mandara, mati lorok di infus, ibu bareng buju ini matuh balik-balik penteng. itu penting itu buju ini nunggu, itu rawan ini itu bareng buju ini matuh infusan ngongkon santri pertama cepet terus